kaya kaya hai ikam ikan jadi orang sugih nih lah tau makan kacobong eh, artilah lo kok aku, aku makan kacobong hari eh makan kacobong hari-hari nakai haliling mengunyok aku deh kayak orang hanya sugih ya lo kok bermobil takutan limpa kepala ya heleng. <laughs> jalan, heleng <laughs> kalau apa aku marahin jahur aku harus behelam nah kok lagi aku kegir otak ambil, ambil lakar <laughs> berarti ikan mau nambah Ah, ah, ah. Ma, ma, Mas, suginya ikam lalu lah Woyahinilah, api bapak anda, so, api kahujanan hmm. hmm. Tapi lah kakak ini, amat kamu ini lah Hahaha, <laughs> maksudnya kayak acil pak asam Ah kaya kaya Nih lah, nah, nah, nah, nah Uuh ibu, kalau oh, lah Eh, kalau, dua, oh. tiga <laughs> Ipin, Ipin, Nekili Kalau, Pina Uman lah, utuh um, lah anakku aluh belikan nak belikan mandi, langsung mandi. Mandian sudah. saja dari jangan omah main kalejangan, kase. Banyak coba. Namana-mana haja lah ki nih ne. Anok Iman acul langsung belikan. Otoh-otoh otah. Nak otoh nak. Nak nak, aku kumpul ke mas. Mandi nak. Mandi nak lah. Lah abah mandi nak lah. Uh eh, -huh. hey. bawa ya bawa ading mandi nak lah, nggih. Ade bawa mandi. Mama. Banyak ya. Enak, Mami lalu Nggak kayak kucing loh <tuk> Ada kata <hiut> murid nah. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kita berada di perumahan <tuk> bersubsidi Salimesi ya, Beb ya Indonesia Ketua, ketua, ketua Nah, ngapa maaf ya nih, merung kau ulun Kobor laki belum kareng? anak menangis di kamari anak ikam di pinggir banyak di pinggir sungai belum Mbak nih betaje di pahaman Bapak pacaran haja cobor lakian yang ada di lagi, ada pemaahnya dicari ngeran babi minyak nih lo kejurahan yang mencari pegangan hidup juga. mencari pegangan hidup nah ah mula lakian itu beri pegangan hidup paling nih yang dicari -nya. eh barangnya mencari lubang sumur, ngapa apa? tertahan ah. hmm. lagi ulum, nah. eh kan ada di sini lakian nih, nalaki laki mati banyak orang kehilangan nah, abah, mama, anak ini didengarkan nak kuitannya, nah sesambatan orang kampung, sin banyakan kiri kanan, kiri kanan sesambatan. tujuh anaknya si anaknya, si anaknya si anak, ujabaya pacaran, balem karingan lagi kubur laki di mana anak supan kita nak kita nih ngarang janda mama janda kita menyarjanya janda juara kayak apa? Aja, karena aja Tuhan nyawa, ada berlaki, kejadian nyok ojok ojok ke situ kamari menyemati orang macam apa? Aduh, aku dilayak cara laki kau, ya ya, datang bulan kakak gue malam nang nengke ini, karena aku belum masak kurabahan, sudah <tuh> Pasti gara-gara orang -gara sebarang semalam menyempehnya takut, ya kok maaf ya Oh, nah apa itu bila gegara nom seurangan <tuh> <tuh> Ini malah tau Bani Kurabahan, pasti ikan kalau pel -pel pelakunya ikan kejadian kapal pemalaran Ingat lah ikan bahari menutup gegar Aku udah mengatam Banih kok, mana kelawanan ikan, lah, ikan bela-bela itu, -bela. nah, ikan ini itu, segala macam mana Nah, ikan sakit kan, dia udah menolongi kawanan ikan ikan mengkasihkan hak mama aja Baik bah, jauh Capa kamu lihatlah kawan nih penghungaan rabah belum ada bisi bani aku tinggini aku mengatap cak hmm. Palu aku ikan harap bahari lo aku aku akan hendak menggeri ikan uh, yang mana ya? banyak ikan biar ah dia. Maaf, biar ikan mati biar ikan mati aku akan hendak mendatangi kubur ikan hmm. uh, harapnya harap. baiklah ikan perhatian kaya tolan orang orang tuh sesama, sesama maaf kan? ma abahadran mohaku wira ditawaknya loon rapun oh. banget kayak ini hidup sakit pada kalian namat namat kibetok anak kain anak mau jual kah masuk juga ada patah tenggigi anak ini mengutuk betok nama anggap haliling syukur semangat nang kain hidup lah hal apa oh manusia <tuh>. oh manusia lih oh, nang apa itu oh, manusia udin udin oh, manusia hadran, eh, kita hadran? Okay, anak hadran hmm. cara udin pasawan hadran begitu sekisah anak kita melawan Kawan ano, nah kejadian, aku nih sabarnya kada purun juga melihat ikan itu sangat betul, aku mau kan baras, nah akibat badai ikan tertenggelam, habis melentikkan di banyu, hat doa orang nang dijulimi ini terus diijabah Tuhan, laka seng doa orang nang dijulimi nih, kejadian ikan harat mana kawan nikam, hayo, ti lah betul, anak lah, apa, ah ada patahan gigi, baiknya lebih eh, aku biarpun ikan jahat tak aku baik.